Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, jumpa kembali bersama saya, Kang Amin Oke, kali ini saya akan menjawab request dari para teman-teman yang meminta untuk dibuatkan video tentang tata cara bagaimana agar doa cepat terkabulkan Memang benar sekali cara ini memang penting sekali untuk dipelajari karena setiap orang menginginkan sesuatu hal yang atau menginginkan doa kita agar cepat-cepat terkabul setidaknya doa kita didengar oleh sang pencipta oleh Allah s.w.t dan kita bisa mendapatkan hasil dari doa-doa yang kita panjatkan oke langsung saja penjelasannya sebenarnya tentang doa di dikabulkan atau tidak itu bukan urusan kita kita hanya sekedar berusaha untuk melakukan kewajiban kita untuk meminta pada yang memiliki pengkabulan doa yaitu Allah Subhanahu taala. kalau kita tidak mau berdoa itu namanya kita itu sombong seolah-olah kita sudah mampu atau sudah bisa menyelesaikan sendiri padahal kita adalah manusia yang sangat lemah yang membutuhkan orang lain atau bahkan yang menggerakkan seluruh tubuh kita adalah sang pencipta baik agar supaya doa cepat cepat terkabulkan kita harus mengikuti beberapa tata cara tata cara yang kita perlukan sebenarnya tata cara itu sudah ada di pelajaran agama setiap keyakinannya masing-masing. Namun kadang walaupun sudah mengikuti tata caranya tapi masih doa belum juga terkabul. Jadi apa yang harus dilakukan setelah, setelahnya supaya doa itu mudah terkabulkan. Yang pertama anda harus memiliki tujuan. Apa tujuan Anda berdoa? Baik atau jelek? Jika baik, doa itu akan Anda dapatkan dengan hasil yang baik. Tapi jika Anda berdoa jelek atau mendoakan jelek, doa itu bisa jadi akan kembali kepada Anda yang jelek. Jadi, hati-hati dalam berdoa, karena setiap ucapan itu adalah sebenarnya adalah doa, Cuman tanpa kita sadari seolah-olah doa harus di tempat yang khusus, padahal dimanapun kita bisa berdoa asalkan tempatnya tidak asal tempatnya tidak di tempat-tempat yang sangat kotor, karena kalau berdoa di tempat sangat kotor itu seolah-olah kita tidak menghargai doa soalnya kita tidak niat-berniat-niat benar-benar berdoa kalau memang berdoa ya cari tempat yang layak untuk bermohon tempat berdoa itu memang penting sekali karena apa walaupun doa itu bisa di mana saja tapi kalau tempatnya itu mendukung Maksudnya mendukung untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk kehusuhan. Itu akan mudah kita sampai, doa kita akan mudah sampai kepada Sang Pencipta. Sehingga Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa-doa kita. Karena dari suasana, dari keadaan tempat yang begitu husus, sehingga hati kita bisa nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa-doa kita akan terjawab. Dan selain daripada tempat, kita harus juga mengetahui waktu. Waktu memang penting, karena sebaik-baiknya, sebaik-baiknya waktu doa yang mudah terkabul, terijabah, yaitu sepertiga malam yang akhir, berarti tengah malam. Seandainya bukan tengah malam pun, bisa berdoa, tapi lebih abdul, itu tengah malam. Jadi, kita harus mencari waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat istimewa, supaya doa kita akan mudah terkabul. Dan selanjutnya, yaitu ucapan, atau Doa yang akan kita, yang kita ucapkan Itu harus Kita konsisten ucapkan terus menerus Berkali-kali Karena apa Apapun bentuknya Baik itu doa, baik itu ucapan Yang Tidak mengandung doa pun Kalaupun, kalau diucapkan Sering Sering diucapkan Itu bisa menjadikan do, apa ucapan itu menjadi sebuah kenyataan. Apa yang kita ucapkan berulang kali itu akan menjadi kenyataan. Apa sebabnya? Karena di saat kita mengulang-ulang ucapan, itu ucapan itu akan mudah masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga alam bawah sadar akan merespon apa yang kita ucapkan dan akan membentuk kepribadian yang kita ucapkan dan akan memberikan ide-ide kreatif dari apa yang kita ucapkan jadi kalau doa kita itu baik dan sering diulang-ulang apapun bentuknya doa itu, baik itu dalam bahasa daerah menurut kes, menurut daerahnya sendiri bahasa Arab para orang Muslim atau bahasa keyakinannya masing-masing itu kalau sering kali diucapkan itu akan mudah masuk ke alam bawah sadar sehingga keyakinan kita bahwa doa kita akan benar-benar terkabul itu akan masuk ke keyakinan kita sehingga doa kita akan mudah contohnya seperti ini kalau kita punya keyakinan tapi masih ada sedikit keraguan itu berarti Anda kurang yakin dan itu akan menghambat doa-doa atau keinginan kita kalau kita memang memiliki keyakinan miliki keyakinan sepenuhnya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta itu pasti akan kita dapatkan. Seolah-olah kita sudah menjalankan, sudah memiliki apa yang kita inginkan, itu berhubungan dengan masalah kekuatan pikiran, dan doa juga berhubungan dengan masalah kekuatan pikiran. Bagaimana cara kita mengolah kekuatan pikiran itu Sehingga doa-doa kita Akan mudah terjawab Banyak, Sangat sederhana sekali kita, kita, Jika kita, jika doa-doa kita Ingin cepat-cepat terkabul Kita lakukan Meditasi atau berdiam diri Di tempat yang sunyi yang nyaman, yang kira-kira membuat Anda tempat itu bisa menjadikan Anda lebih tenang saat itu Anda berdoa ucapkan berkali-kali doa-doa Anda apapun bahasanya kalau memang Anda lebih meyakinkan bahasa diri Anda bahasa daerah Anda atau bahasa Indonesia itu ucapkan berkali-kali malah bahasa-bahasa yang mengerti, itu akan mudah masuk ke alam bawah Sadar kita karena kita mengerti maksud apa yang ada di dalam doa itu tadi, ucapkan berkali-kali berulang-ulang kali lakukan setiap hari dan kalau kita sudah merasa yakin kita penuh itu adalah sudah harapan kita sudah hampir terkabulkan lakukan terus menerus jangan putus asa kalau kita sering melakukan, tidak akan nama doa-doa Anda akan cepat terkabul. Kuncinya cuma satu, lakukan berulang kali. Karena pengulangan yang berkali-kali akan menentuk energi positif yang akan mendorong doa-doa kita untuk terkabulkan. Oke. Okay. Sekian dulu, mudah-mudahan Anda Bisa memahami Bahasa-bahasa saya, karena Memang bahasa saya ini bahasa Agak campur-campur Jawa Jadi bahasa Indonesia nya kurang pasih jadi Mohon maaf Mudah-mudahan Anda bisa mengerti Apa yang saya sampaikan ya Mohon maaf sekali lagi Saya juga banyak yang belum Paham benar tentang bahasa Indonesia Jadi kelepotan bahasanya sekian akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kita kembali